kalau kita membaca apa yang disampaikan Yakut terkait dengan zikir itu sungguh sangat disayangkan ya, seharusnya kan dia bisa menggunakan kalimat pembuka yang lain yang jauh lebih baik daripada kemudian merasa blank, merasa lupa, terganggu gara-gara zikir gitu dia itu menteri agama loh eh muslim lagi gitu, jadi nggak habis pikir kalau kemudian saudara Yakub mengungkapkan Kata-kata demikian Hal demikian kan kemudian nyinyiran Saudara Yakut Kolil Komas Sebagai menteri agama sekaligus muslim Stop untuk nyinyirin islam sekali lagi Apa yang anda ucapkan kemarin Seperti merasa blank terganggu Gara-gara sebelum anda melakukan pidato sambutan Di samping anda ada ibu rektor yang terus berdikir Dan zikir itu yang menyebabkan anda blank ini kan seperti wikir itu merusak pikiran Anda. Zikir itu mengganggu Anda. Stop nyingirin Islam. Stop berguru dengan tidak cerdas yang melecehkan Islam. Toh Anda Muslim, Anda juga Menteri Agama. Pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Komas kembali mendapat sorotan dari publik termasuk di dalamnya warganet Beberapa pertanyaannya Membuat publik menjadi gaduh Baru-baru ini beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan Momen Menteri Agama Yakut bicara soal suara bacaan zikir Menteri Agama Yakut Ketika memberikan sambutannya Mengatakan sampai blank katanya Akibat mendengar seorang rektor yang membacakan bacaan dikit di sampingnya Sebelum saudara Yakut menyampaikan sambutan pada acara tersebut Akhirnya publik ini bertanya-tanya Mengapa sikap dan pernyataan Menteri Agama Yakut Juga banyak pihak lain yang seolah-olah terus-menerus mengusik dan mempersoalkan Islam dan umat Islam di negeri ini Perlu disadari, negara ini sesungguhnya tidak akan pernah ada tanpa Islam dan peran besar kaum Muslim di dalamnya. Hendaknya Menteri Agama Yakut Kolil Komas introspeksi diri, jangan membuat pernyataan dan kebijakan yang menimbulkan kontroversi di masyarakat, khususnya umat Islam yang mayoritas di negeri ini. Jangan sampai umat kembali merasa tersinggung dengan pernyataan yang diucapkan oleh Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Misalnya soal polemik azan, masyarakat menganggap bahwa seharusnya seorang pejabat negara tidak mengujarkan analogi Azan yang disamakan dengan gonggongan anjing. Menteri Agama juga menyebutkan bahwa toa masjid sebaiknya dikecilkan suaranya agar tidak mengganggu warga sekitar yang non-muslim. Menteri Agama menganggap bahwa mereka yang akan terganggu dengan suara azan yang dikumandangkan sebanyak lima kali sehari, padahal selama ini belum diketahui pernyataan dari non muslim yang merasa keberatan dengan suara azan yang berkumandang setiap harinya sehingga pernyataan yakut sudah melanggar berbagai aspek linguistik dilihat dalam segi semantik pernyataan tersebut memiliki medan makna yang sangat berlawanan secara konvensional dan kultural gonggongan anjing dan suara azan merupakan sesuatu yang berlawanan sehingga menimbulkan implikatur yang negatif dalam ilmu pragmatik Pernyataan tersebut sudah melanggar seluruh maksim gitu ya. Dimulai dari pelanggaran kualitas hingga pelanggaran kuantitas sehingga menimbulkan kontroversi. Hal tersebut terjadi karena pernyataan tersebut melanggar prinsip relevansi karena sangat tidak relevan dengan makna tekstual maupun kontekstual. Termasuk juga kalau kita membaca apa yang disampaikan Yakut terkait dengan zikir itu sungguh Sangat disayangkan ya, seharusnya kan dia bisa menggunakan e, kalimat pembuka yang lain yang jauh lebih baik daripada kemudian merasa blank, merasa lupa, terganggu, gara-gara zikir -gara gitu. Dia itu menteri agama loh, eh, Muslim lagi gitu. Jadi nggak habis pikir kalau kemudian saudara Yakob mengungkapkan kata-kata demikian, hal demikian kan kemudian mimiran. Mungkin ada pihak yang mengatakan kutukan berguru saja, Masya Allah, ini suka Allah ya. Seorang Menteri Agama harusnya bergurunya nggak begitulah, berguru yang lebih cerdas, lebih baik dan intelektual. Kalau seperti itu dan kayak bergurunya seorang preman gitu, orang yang jauh dari agama, palingnya Menteri Agama Muslim lagi gitu kan. Alhasil dari panjanginil dan terus-menerus mempersoalkan Islam dan ajarannya, hendaknya sebagai Muslim mengajak menerapkan syariat Islam secara kafah sebagai solusi atas semua persoalan yang membelit bangsa dan negeri ini. Kan kita tahu Pak Yakut, Islam itu agama yang sempurna. Islam itu agama yang paripurna memiliki seluruh konsep gagasan untuk menyelesaikan masalah negeri ini. Ya, untuk menyelesaikan masalah negeri ini di berbagai aspek kehidupan yang saat ini banyak diisi dengan paradigma dan orientasi pembangunan berbasiskan kapitalisme neoliberal yang tentu sekularisme. sehingga harusnya, Seorang yakut yang memiliki kekuasaan menteri agama Memberikan tawaran Tentang Islam Sebagai solusi Dan Islam itu kan hadir Bukan hanya untuk muslim Tapi juga untuk non muslim Memberikan rahmat untuk semesta alam Dalam hal private negara ada masalah Masing-masing lakum dinukum -masing, baliadin Dalam konteks publik Islam bisa diterapkan Dan menggantikan kapitalisme neoliberal Yang merusak selama ini Lagi pula Penerapan syariat Islam secara kafah adalah wujud nyata dan paripurna dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa inilah yang antara lain dibuktikan dengan penerapan syariat Islam secara kafah di negeri ini, yang pasti mendatangkan keberkahan bagi bangsa ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Walau Anna Ahlal Kuro Amanu Watakou seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kami kata Allah pasti akan membukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi akan tetapi mereka malah mendustakan ayat-ayat kami karena itu kami menyiksa mereka karena apa yang mereka lakukan itu. Silakan dibuka di surat Al-A'raf ayat 96. Jadi Saudara Yakut Koler Komas sebagai Menteri Agama sekaligus muslim stop untuk nyinyirin Islam sekali lagi. Apa yang Anda ucapkan kemarin seperti merasa plan terganggu gara-gara sebelum Anda melakukan pidato sambutan di samping Anda ada Ibu rektor yang terus berpikir. Dan pikir itu yang menyebabkan Anda blank. Ini kan seperti pikir itu merusak pikiran Anda. Pikir itu mengganggu Anda. Nah, ini adalah ucapan yang sangat menginyirin Islam. Dan seharusnya tidak diucapkan oleh seorang Muslim, apalagi dia menteri agama. Lebih baik, Pak Yakut, Anda itu menawarkan Islam. Memberikan gambaran Islam dengan konsep-konsep yang jelas. Dan Islam itu solusi di tengah negara dalam hegemoni kapitalisme neoliberal. Sehingga saya menyerankan stop nyingirin Islam. Stop berguru dengan tidak cerdas yang melecehkan Islam. Toh Anda Muslim. Anda juga menteri agama Waktunya Anda malah sekali lagi memberikan gambaran Islam secara paripurna Kalau itu belum Anda ketahui Kita bisa duduk bersama, ngopi Sehingga panjenengan bisa paham bagaimana Islam mengatur seluruh aspek kehidupan